Selamat pagi Truna, apa kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian dalam kondisi yang baik-baik aja ya. Gimana semalam boboinya? Nyenyak dong? Nah, adik-adik pagi hari ini kakak mau ajak kita semua untuk satu duh bareng nih. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai hari ini dengan satu duh ya. Oh iya, Alkitabnya juga jangan lupa disiapin nih adek-adek. -ade. Nah, Sebelumnya kakak mau ajak kalian dulu nih untuk mempersiapkan terlebih dahulu bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini yang terambil dari Yohanes 9 ayat yang ke-8 sampai yang ke-12. Baik adik-adik, kalau Alkitabnya sudah terbuka, kakak mau ajak kita semua untuk berdoa untuk memohon pimpinan roh kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan boleh menjaga dan melindungi kami sepanjang malam kami boleh beristirahat. Dan pada pagi hari ini, Tuhan boleh bangunkan kami kembali dengan kesehatan yang baru. Dan pada kali ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya Engkau pimpin kami dengan kuasa roh kudus-Mu sehingga kami bisa mengerti, memahami, merenungkan, dan memperlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami halapas -hal hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 9 ayat yang ke-8 sampai yang ke-12 yang menyatakan demikian. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, Bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar akulah itu. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di Dimanakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Nah adik-adik, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Berani Bersaksi Tentang Nama Yesus. Sobat runa, apa sih kegunaan dari mata? Tentunya ini pertanyaan yang sangat mudah dong ya. Mata adalah indera yang digunakan untuk melihat. Tanpa mata, seseorang tidak bisa melihat apapun yang ada di sekitarnya. Seseorang yang tidak dapat melihat disebut sebagai tunanetra. Dan seseorang bisa kehilangan penglihatan karena berbagai hal seperti keadaan dari lahir, atau faktor lainnya Ketika seseorang menjadi buta Maka ia tidak dapat melihat banyak hal Dan ia berada di dalam kegelapan Sobat Runa Bacaan Alkitab hari ini Menceritakan tentang mujizat Yang Tuhan Yesus lakukan kepada seorang pengemis buta Orang-orang yang mengenal pengemis buta itu merasa tidak percaya walaupun demikian orang tersebut mengakui bahwa dia adalah pribadi yang selama ini mereka kenal sebagai seorang pengemis yang buta bahkan si pengemis buta itu bersaksi dan mengakui bahwa Tuhan Yesus yang membuat dirinya bisa melihat kembali pengakuannya tentang Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia Percaya kepada Yesus dan kuasanya Bahkan bukan hanya percaya saja Tetapi ia juga melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepadanya Sobat Runa Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini Terdapat dalam pengakuan si pengemis buta itu Ia berkata Orang yang bernama Yesus itu Sebenarnya si pengemis ini mempunyai pilihan antara bersaksi tentang nama Yesus atau hanya diam tanpa perlu menyebut identitas sang penyembuh tersebut. Namun demikian, si pengemis buta itu memilih pilihan yang pertama. Sebagai orang seorang truna Kristen, kita juga mengenal Tuhan Yesus. Tentu saja ada begitu banyak hal yang sudah Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita sebagai pengikutnya. Pertanyaannya, apakah kita mau untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada orang lain? Ataukah kita memilih untuk diam tanpa seolah-olah tidak melihat kebaikan Tuhan dalam hidup ini? Baik adik-adik, kita akan menutup renungan kita pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu, dan biarlah kiranya kami dapat senantiasa memperlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat senantiasa berani untuk bersaksi tentang bagaimana kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan sebentar nanti, kami pun juga akan. Melanjutkan aktivitas kami di pagi hari ini, Tuhan kiranya Engkau memberkati kami, Engkau menonton kami, agar kiranya kami pun juga dapat menjalani hari-hari kami ke depan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, selamat beraktivitas Jangan lupa ya, ingat pesan Ibu 3M. Selalu mencuci tangan, pakai masker menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Oke Dedik, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.